Aku ingin pergi berpetualang bersama Mio Mio Pergi ke mana ya kita? Kiki, aku sedang berada di kebun buah Buah-buahannya sudah mematang Ayo datang, kita bermain bersama Mio Mio Oke, ayo naik mobil, berangkat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 Tenden, ini hari untukmu. Wow. Wow. wow, wow, wow! Aku ingin pergi berpetualang bersama Mio Mio. Pergi ke mana ya kita? Kiki.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 Oi, berangkat.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 berangkat <Susuk> Hi! Hi! Fifi, ini hadiah untukku. Wow. Ha? wow! Wow!